di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Januari tahun 2021. Untuk peserta waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Taurus di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Taurus di bulan Januari tahun 2021.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 selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang taurus di bulan Januari tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu amalan jodiak taurus di bulan Januari tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacanya. untuk kesehatan seorang taurus di bulan Januari adalah Five of sword, ataupun lima pedang. Secara umum Five of sword itu diartikan mampu melihat situasi kondisi di saat semuanya sedang terjatuh ataupun di saat semuanya sedang terganggu. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang di bulan januari kesehatannya mendapatkan sedikit penurunan yang dimana di sini seorang Taurus mampu melihat peluang ataupun mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu melihat siapa orang yang bisa membantunya di dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Yang dimana juga di sini hasilnya akan begitu maksimal dan tidak mempengaruhi kepada keuangan dan kehidupan seorang Taurus. Meskipun kesehatannya sedang menurun di bulan Januari tahun 2021, dan di sini juga kelihatan seorang pasangan ataupun seseorang yang sangat dekat dengan seorang Taurus akan selalu mendukung serta men-support seorang Taurus agar bangkit lagi dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan lebih baik di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah... Queen of Pentacle. Secara mungkin, of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan di dalam kategori ini adalah seorang wanita. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang taurus sedang menurun di bulan Januari tahun 2021, di mana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung, mensupport, serta seorang pasangan akan mengerjakan apa yang akan dilakukan oleh seorang taurus sehari-harinya yang dapat menunjang keuangan serta kehidupannya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah: Demen. Secara umum demun itu diartikan hal-hal yang kemungkinan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi, prediksi yang akan terjadi, dan kemungkinan yang akan terjadi di lain waktu ataupun di hari kedepannya. Jadi jika kata demun kita gabungkan dengan kesehatan seorang taurus di sini menggambarkan kesehatannya mendapatkan penurunan yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung, support seorang taurus agar maju lagi dan di sini seorang pasangan itu mengambil bagian aktivitas yang dilakukan oleh seorang taurus sehari harinya -hari dan kemungkinan yang akan terjadi adalah keuangannya tidak akan mengalami gangguan serta di sini kehidupannya tidak akan mengalami gangguan dan secara perlahan seorang Terus akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan bangkit setamu pon di bulan Januari tahun 2021 dan untuk kartu keuangan seorang Terus adalah 8 open tackle ataupun 8 poin secara umum 8 open tackle itu artikan mulai menghargai hidup, mulai menghargai proses, dan mulai menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan serta mulai menghargai apa yang dilakukan serta yang diberikan oleh orang kepada kita di dalam kategori keuangan ataupun pekerjaan. Dan di sini untuk keuangan seorang Taurus di Januari tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa apa. Namun di sini disarankan seorang Taurus baiknya fokus kepada pekerjaan, fokus kepada kehidupan, fokus kepada kesehatan agar tidak mendapatkan Penurunan keuangan yang dimana di sini juga Seorang pasangan akan selalu mendukung Seorang Taurus di dalam kategori keuangan Dan disini disarankan kepada seorang Taurus Baiknya hanya fokus Dalam bekerja dan jangan memikirkan hasilnya Dan biarkan waktu yang menjawab Serta hasil yang maksimal akan Taurus Dapatkan atas hasil kinerjanya Tanpa ia sadari Dan untuk support energinya adalah King of One Secara umum King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang Pikirannya atau punya sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri dan di disini menggambarkan seorang Taurus baiknya jangan memikirkan hasil dari pekerjaan baiknya fokus di dalam pekerjaan dan hasilnya akan sangat maksimal dalam kategori keuangan keuangannya dimana di sini seorang orang tua Taurus orang terdekat Taurus pasangan serta keluarga Taurus akan mendukung seorang Taurus di dalam bekerja dan terus semangat untuk memperjuangkan keuangan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021 dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Taurus di sini, menggambarkan efek yang ditimbulkan dari kegigihan kedisiplinan seorang Taurus dalam bekerja tanpa memikirkan hasil, akan kemungkinan terjadi keuangannya akan meningkat. Yang dimana di sini seorang orang tua, keluarga, sahabat akan mendukung seorang Taurus untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus, serta peningkatan keuangan di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk kartu karier pekerjaannya adalah two of one, ataupun dua tempat secara umum two of one itu diartikan bersifat memilih satu dipilih dan satu tinggalkan dari prediksi yang kedua adalah mendapatkan dua tawaran pekerjaan di bulan Januari yang dimana disini dilakukan satu persatu jadi disini dilambatkan untuk bukan pekerjaan seorang Taurus di bulan Januari tahun 2021 ada dua prediksi yang dimana sini prediksi pertama seorang Taurus mendapatkan pilihan di dalam pekerjaan yaitu pekerjaan yang sangat berarti yang dapat menunjang keuangan serta kehidupannya dan di sini diprediksi yang kedua seorang Taurus akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan inti dan yang kedua adalah pekerjaan sampingan pekerjaan sampingan ini juga bisa dikategorikan bisa menunjang keuangan kehidupan seorang Taurus di bulan januari tahun 2021 dengan dukungan keluarga sahabat serta orang-orang terdekat taus sendiri dan di sini juga bisa dikategorikan ataupun digambarkan, seorang Taurus akan mendapatkan dua pekerjaan dan mendapatkan usaha sampingan di bulan Januari yang dapat menunjang kehidupan serta keuangannya. Dan untuk katusukan energi ini adalah Kenaik of pentakel". Secara umum, kenaik of pentakel" itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana di sini bersifat... Usaha sampingan dan usaha intinya, dan yang kedua adalah memilih antara satu pekerjaan yang berdampak positif kepada kehidupan yang dimana di sini seorang pasangan, sebuah keluarga, ataupun seseorang yang sangat dekat dengan Taurus memberikan masukan agar seorang Taurus menjalankan pekerjaannya, dan seorang Taurus lebih bertanggung jawab di dalam kategori karakter pekerjaan yang berdampak positif kepada kehidupan serta finansialnya. Dan jika tak ketemu, kita gabungkan dengan karakter pekerjaan seorang Taurus di sini, menggambarkan. Kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Taurus adalah seorang Taurus akan membuka usaha sampingan di bulan Januari tahun 2021 dengan digandeng usaha intinya yang dimana disini didukung oleh seorang pasangan keluarga ataupun orang-orang terdekat Taurus sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Taurus adalah Nine of Cup ataupun 9 piala. Secara umum, Nine of card itu diharapkan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan pasangan tanpa memilih memilah apapun kelebihan dari seorang pasangan. Dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Taurus di bulan Januari, orang Taurus akan mendapatkan hubungan asmara yang bagus, yang baik bahagia harmonis dikarenakan di sini seorang pasangan selalu mendukung seorang taurus dalam kategori kesehatan keuangan karir dan di sini seorang taurus akan menilai dari pasangan atas support serta motivasi yang diberikan pasangan kepada seorang taurus sehingga di sini seorang taurus akan lebih menerima kekurangannya tanpa memperhatikan kelebihan dari seorang pasangan taurus sendiri yang berdampak positif kepada hubungan asmara seorang taurus bersama pasangan di bulan januari tahun 2021 dan untuk kartu support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang dimana di sini bisa dikategorikan seorang sahabat pemuda ataupun orang-orang terdekat atau tahu sendiri dan di sini menggambarkan seorang taurus baiknya menerima pasangan dengan apa adanya tanpa melihat serta menilai kelebihannya menerima kekurangan pasangan akan berdampak positif kepada keharmonisan hubungan asmara taurus di mana di sini seorang pasangan akan selalu menerima Taurus apa adanya dan di sini seseorang yang dekat dengan Taurus akan mendukung seorang Taurus dalam kategori hubungan asmara untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan di bulan Januari tahun 2021. Dan jika kartu temuan kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Taurus di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan antara seorang pasangan dan bersama Taurus, sama-sama menerima kekurangan akan berdampak positif serta mendapatkan keharmonisan hubungan. Yang dimana di sini seorang yang dekat dengan seorang Taurus akan mendukung serta pasangan di disini akan menerima Taurus Apa adanya untuk mendapatkan keharmonisan hubungan di bulan Januari tahun 2021 Dan untuk angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Januari tahun 2021 itu berada di angka 5, 58, 82, 29, dan 98 Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2021 semoga bermanfaat